adin aja ah, Assalamualaikum, Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum, warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah. لنعمة الإسلام الحمد لله الذي يعلن من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله لدي علينا منتمى لسيدنا محمد صلى صدري وياسر لأمري وحل الأقدة من لساني يقه قولي وسدد لساني وحدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم Dan syururi Para pemirsa para mitra pengajian maju di depan jauh dan khususnya para serta lebih parah, kita. bersama, bagi Salam, saya tidak keluar dengan keluarga, sahabat sahabat beliau, naji dan epon, para perwira turun dan epon, keluarga seding epon, para nabiin dan tabiin, tabiin, para nabi para utusan, para wali, para imam imam mujtahidin, para ulama, ilmu-ilmu syariah guru-guruan bertanya. zaman purana-puru di atas tadi dan siapa boncepor lelaki maupun bini Pendalapala tetangga bang seja jamaah kenalan kenalan madat madat orang fokus orang orang Sekarang berfokus diabatan walaupun sedajah Balaupun sedajah Jumat Islam Lakik maupun bini Khususnya pemeriksa pengajian Menyugiran Siapa pun lakukan penyugiran Rakyat dekat Pak Nur alias Sami'an dusun dan dan atas rakyat Dajat kecamatan Peragaan Sumedang sampai pada akhirnya area Ahad tanggal sangat maha romp 1444 Fereh bin Arsip Noki Perbaikan Kanding Maafan Selamat dari Allah. dari beta rabban melkat kufur dan salam di rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadisurfistik. Antarkan ridan Allah kepada syafaat para nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat pun para ulama, para wali, para syuhada, para salihin dan guru-guru dan ben malam tergelap ben kening yang baru kbaru kepon saya keseput malam tergelap petang kulist sarang anak foto petang kulist saja keluarga petang kulist santri santri petang kulist saja petang apatan kulist saja orang yang saya dan kulist saja sengaturan kencuran kebakusan kamu petan kulist Orang yang sekebaya bagus dapatkan sudah setuju senantiasa mendapatkan keridahan pengampunan kalamkan senang belas kasihan yang Allah mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan mukminah inaya kifayah dari ayah wika Allah subhanahu wa taala. Malam terkaya yang barokah barokah pengajian barokah yang bagusan. Baru karena para ulama, baru karena para uliak, baru para syuhada, baru karena para solihin. Saya beri baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, na baru, na Moga-moga ya, yang paling kesusahan, kesempatan, kesempatunah, keserebukan, keserebukne, nah. selakuan keselokonah, Alamat matari bukan, kalaban, kempang yang pernah yang otang, yang penduduknya, bajanan, moga-moga pernah jumpa rezeki, rezeki, moga-moga pernah husnul khatimah, pernah cengomor, lemotot, kalau benda, kan bin Allah, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, lencengomor, Selamat dari petana petana selamat dari segala musuh dari tim ki lorai seting ki telopres telopran nyana langgas ya ganggu selamat dari kekafiran kefasikan kefakiran kemiskinan selamat dari ke din ategot atep tengah terring atekringan panate mati nanti alhamdulillah para in kuat iman dan kuat islam habis amal anak kemanullah di dalam para rasulullah sallallahu alaihi wasallam Terus aki perjuangan-perjuangan ini pun para ulamak dan malamat daripada ilmu si minyak, ilmu semantan ilmu si barokah. Ia para nantaka hajat kalau berkempang tercapai cita-cita dan -cita, cita, sukses-susaha dan terkabul pernyonan-pernyonan. Alahadih niyat ma'ala kuni niyatin usalihad. Alah niyatil qabur la tamamikuli suhlu wa naidikuli ma'mul. Dihaki Sayyidina Rasulul Habibina Abi batul Sallallahu alaihi wasallam al fatihah الفاضحة الفاضحة Bapak Mirsa Bramitra Pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasara-pasara orang saya kehidupan dunia, Saya kun lebur seneng nenengi tunya. Rebur kemewahan-kemewahan de kemiwahan, -kemiwahan tunyah. kesenangan kesenengan, -kesenengan tunyah. Hiasan-hiasan tunyah. Maka buat Allah Ta'ala. Amal-amalah. Pandikan namung. Eh, Pak, ada ingin dan ingin tunnya, Kayan yang akhirat, taulipan-panapan. Kecuali namung naraka. Mangkana yuidul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilayhim. Nuwafi ilayhim a'malahum fiha. Wahum fiha la yub Orang-orang yang menghendaki kehidupan tunyah, bahan hiasan hiasan tunyah, kemewahan tunyah, kesenangan tunyah, maka bensengko esam eh, purna aki amal-amal. itu nering itunya tak, nering itunya bensengko tak orang ingat. Layak petanda, tapi nering itunya online, kapal besar dan kapal besar naji. Allah salahum fil akhirati illa naf. Orang-orang jadiya ada kelompok kelompok orang senengnya akhiratku laku tandi bagian panapan kecuali neraka. وحبط ما Napa yang sudah diperbuat dan yang itu nya ambles tidak pan panapan apa betal panapasin dan yang itu nya ada parlon sekalian ini akhirat. Maka kita akan ditanggungkan eh, dalam apa yang Atau juga yang kelapaan kalau kita akan mengajar atau at yang lain. Ini adalah Allah. Saya karena mengajar ketunyaan. karena akan mengajar kehidupan dan kemewahan dunia. ngati maca quran juga. Jakeng karena ketunyaan, jakeng karena kemerseh, jakeng karena lebur alam, lebur ke lebur ke bertah, lebur terkenal. Ini akhir zaman, penikah, bekal banyak, parodi pen, parodi dan neraka. Saya terdiri dari orang-orang. Saya laku fokus. Cuma laku fokus. Ya. Benih kerana Allah. Orang-orang yang saya ngaji. Jadi baru dibenar neraka. Ngaji. Orang yang ajar. Jadi baru neraka. Orang yang macam Quran. Baru neraka. Ada apa polanya? Benih kerana Benih kerana Allah. Bunyikan cakap Nabi, saya dah haru kaum yang quran alquran, yang ululah, mana akuquran minna. Di pekal datang setong kaum, kaum bacaan alquran. Tapi lemah Siapa selebih pentarban sih kaquran, selebih fokus bacaan, selebih tepak. Tajwit, makhruj, sifat-sifat, huruf. Tetipun pun ingin kata. Kok mereka tak kalah ke lain? man alam meminah? Siapa selebih lebih alem sengko Selebih lebih tahu? Saya lebih tahu. Saya terpenteran. cumpenteran. Tak kalah. Yang lain. Ikan beka banggaanku na. Mad aku humina. Sapa selebihnya tetep bangbang sengkok. Ula ikan hum, wakudunar. Jadi ya. Kelompok-kelompok orang seperti peroidipan peroidipan neraka. Hadis Riwayat At-Tabroni, Kitab Al-Ausat Yusnem, Alman Duratus Selaikor. Tidak kadang orang yang panikah lakaran, Ala kotoat secara dahir tapi hakik kata benitoat pelanggaran dari kajian ibu Allah. Karena niat seorang tepat. Bisa jadi para ustad, ustadz, para kiai penikelakar menguatkan agama. Kalaban sebab ketika ketonun, kalaban sebab ketika kalaban sebab perjuangan, tapi ketonun, aban ketonun, panika ketonun, setiap ketonun, ketika ketonun, ketika ketonun, ketika ketonun, ketika ketonun, ketika ketonun, ketika ketonun, Napa nah, yang disampaikan ke orang lain diterima banding lain. Orang lain bisa kebaikan fokus. Bisa ngalak manfaat ke dalam ilmu. Ketika yang si menyampaikan ilmu. Pada kata ikhlas karena ajunan itu Allah. Maka orang yang si menyampaikan ilmu. Pada kata tiba di neraka. Sementara orang lain bisa ngalak manfaat. Bisa selamat. Maka nak. Ustaz Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memakai bu Inna Allah yuaji duhaat dina birrojul fajr. Sambguna Allah Alaih Aryan menguatkan agama Ria. Epek-pek kadang-kadang kalau bukan orang si terkak. Ustaz Yai, ulama. Orang lain boleh ngelak manfaat kalaban ilmu nak, tapi abang tibi seperti orang yang seteretkah. Orang lain boleh ngelak manfaat kalaban pemulanganah, kalaban fatwa nah, kalaban ngajar, tetang ustad, tetang kiai, tetang ulama. Tapi ternyata abang dah lata lah ulama ni pasu aki generaka, tetang ustad pasu aki generaka. Napa wala? Tak ikhlas. Berarti, li'adami ba'da nar li'adami Ta'ala karena tak ikhlas. ilma wa sum'atan. Ajar ilmu. Ajar ilmu. Ajar ilmu. Pengajian. Abrik pengajian. Merengaki pengajian. Norok pengajian. Karena ria. Karena tro Ya, lorong pengajian Kang karena surah At-Tawhid ngore. Bayu aldimun nasu umur dininhum wa yafaqkihuhum wa yahrusuhum wa yanshurud din. Ngajari orang lain tentang urusan agama. Nah. Orang lain apa paham tentang agama? Akam mempandangkan ijeh ke hija? orang lain ijeh kecukan malayah tak malayah sedri akam. Orang ini kena nolongin akam. Cuma tak ikhlas karena Allah Ta'ala. Aban tibi ketiba-tiba di benar Cuma orang lain. Ni ketiba-tiba orang yang saya fokus. Akam. Jangan kuat. Agama tetap jangan kuat, karena punlah benda pemulangan-pemulangan. Cuma sayangnya semulang panik kekurangan ikhlas. Saya kata tiada peroid ibnu neraka. Allahumma Imam al ghazali kita metabu. Inna al alim ladi huwa min abna' dunya aqasu halan, wa ashad azaban min al jahil. Orang sealem kengkun setiap pecinta dunia setiap bulannya tunya Elmo ne kebay kun kui nyari tunya acer dunia. benni kerana Allah maka panek lebih in kepada ben lebih sangat seksana ditempang ben orang putuh agak Abu imam al-ghazali ashadu adaban minal jahil wa inal faizinal muqarrabinhum ulamaul akhir syantong ontong sesama-semak ka Allah ni ulama ulama akhirat artena Wahabi, ulama, ulama, eh dalam mengajar, eh dalam nolong nada agama, pendekah malu malu kerana ajunan pun Allah, eh dalam ajar agama, membentengi agama, mengat orang lain nada agama, nika kerana Allah, benih kerana tuhannya, mula-mula kerana tuhannya, nika. Bisa memalangkabentit. Setan nika keangkuy makasasar orang alam. Got tejaik gotte. Anapa bola neng? Na? mon oleh bisa makasasar orang alem. Setan nika. Ini pun banyak online pun. Ini pun punya orang. Pengikut-pengikut. Ini pun punya orang. Sebab bekal. Kesasar orang si alem. Pas itu. Ben orang-orang si budu-budu. Rosak orang alem. Panik etoro. Ben orang sebudu budu-budu. Maka syaitan ini. Paling gede, Mungkin aku yang kesasar. Orang alem. Polanya begitu ngening setong orang alem, padahal pada benseng neng eh, buan orang sebanyak, ban padahal keneng seterusnya setiap hari, setiap saat, nikenin teh, kecubaan, kesasaran, kesesatan, saya ban setong orang alem. inna syaitana ala idlalil al alimi ahrasu minhum ala idlalil al jahil tam kun syaitan cam ku im makasasar oreng alim ni kelebih ke eh, teh etem bang ban makasasar oreng kutu ana pamargana bi annal al alima idza dalla yadhill bidlalih ghairuh sebab oreng alim sekasasar deki tekasalah eh, nerok kasasar gapi macam ini oreng alim dia tak jujur pengikut pengikut dia tak jujur oren alam panika khianat maka selain nik norok khianat dekat itu ngikut pengikutnya norok khianat dekat itu dengan pala oreng alam panika se pengikut lebur ke dunia maka pengikut-pengikut juga norok lebur ke dunia dekat itu ambil oreng se alam panika ampun dicerek maka selain norok dicerek dekat itu Ia fasad yang suatu bila sah dilihat awam. Orang-orang alim serosak, mak orang-orang awam norok rosak. ولا يتجرؤ على رتكب المناهي والمخالفات إلا بستجرؤ orang العلماء orang-orang kutu nihkah tak kira pah Bengal. Alakoh, pelanggaran-pelanggaran larangan-larangan epon eh Allah kecuali kalau ban sebab epon eh bengal ulama. Kepembang eh ulama. Orang-orang butuh saban tidak ada orang ngucan radikal-radikal, ada. Orang butuh saban tidak ada orang ngucan garis keras-garis keras. Ketika ulama sengucak garis keras semacam, tor bahawa bah orang-orang butuh. anak adin to maka do Arifin matabu ulama ussu adarru ala dinil muhammadi min iblis ulama situbat ni ke lebih berbahaya atas agama kanjing nabi muhammad etempeng ben iblis se paling eka kobateren Buna kancing Nabi ikut laku panikah pekal. Bada kelompok-kelompok munafikin orang-orang munafik. Pentrah pentrah. Apa pentrah pentrah. Lebih dengan media-media sosial. Masya Allah. Pentrah orang panikah bisa terkagum-kagum. Orang panika, bisa tanuruk. Bisa tertarik. Bisa ada penderaki. Haji Nabi Madhabu. Aku wakumma akhafu ala kummatik. Kullu munafiqin alimil lisan. Sepaleng ekakubatiren bensengko. Kebahayaan-kebahayaan seakan si menimpa dekat akummat. Iyarius. Orang munafik sepintara si bentar. Orang munafik pentara bentar. Orang lain tak tahu, jadi ini kering kaper. Dan kadang abang tibi tak apa ngerasa jat kaper. Tak apa ngerasa jat kaper, ini keren munafik. Abang tibi kadang tak apa ngerasa jat kaper. Atau abang apa ngerasa kaper. Kelakuknya selalu merugikan, jadi ke mana tibi. Tengka lakon langkah-langkahnya, gerakan-gerakannya selalu merugikan negarawan. Ada capek terfokus bapak-bapaknya sehingga orang banyak tak ecek ngakui bahasa-bahasa. Toleransi-toleransi, sampai dibudin orang lain, noroaki, aderbenderaki ke agama lain, pas tak beci de ke kemaksiatan, tak, ke tak beci ke kekafiran. -ka Kalau mengangkui bahasa toleransi-toleransi. Akhirnya orang lainnya kita tak beci ke kekafiran, tak beci ke kemaksiatan, kemungkaran. Epa senang, Epa nomtom dan kekafiran dan kemaksiatan kemungkaran. Kullu munafikin alimul lisan. Orang munafik sila sepen terafet. Walladih nafsi biadih. Demi adat. Singwa, salin, abad, sengkok. Dia dah guna kanjing Nabi. La taqum sa'atuh hatta yakun alaikum umarau. Kada batal. Kada batul. Tetik tak kira-kira je. Sebelum pemerintah pemerintah dia pembohong. Tak kira-kira je. Kecuali pemerintah-pemerintah dah pemerintah, tetip pembohong-pembohong. Suka membohongi rakyat-rakyatnya. Wawuzara'u fajaratun. Bukan menteri-menterina. Orang-orang yang terukah Wa ikhwanun khawanatun. Teretan-teretan. Beti pengkhianat. Teretan mengkhianatin teretan-tibi. Teretan mengkhianati teretan-tibi. Wukurra'un. Wukurra'un. Basakotun. Orang-orang yang alam. Sifasik-fasik. Orang-orang sepaham si sifaham Al-Quran. Sifaham ilmu kang fasik fasik wa abadu ni jhalul ahli ibadah orang-orang yang seibadah. kan kun tu butuh ibadah yang daunin ilmunah yaftahu allah alaihim fitnatan ghabra'ah mudhlimah nego tu kain to Allah taala bakal bukan fitnah. Fitnah akam se. Patang. Sema ambung. Sema patang. Fitnah banih. Artinya kalaban fitnah orang panika pasanan tak patah Uning kam se hak, kamu se batil karena pola petang pada bangun kebodohan, tepuan abu ngarbuk, pas petang. Kita mengenal, enak sebenarnya ada. Pas atingka pada bandar, kan, orang-orang yakudi, sedadim, dadim. Maka waktu jadi, akhirnya, yung bodul islam, arwatan, arwatan. Di bawah Islam, pasanan, pasanan, kal rosak kan satu simpul satu simpul bukle dan bukle ada sepukel rosak boleh sepukel boleh tak ada boleh tinggal oleh ah napanya mana adukkan setong bukle dan kasak wah melarat setiap bukle boleh hatta la yuqul allah allah sampai di budin orang tak? Nyebut allah allah Harapkan ya mak bisa dah iya, iya Polanda, iya Polanda, iya benih karena Allah sekali macam, benih kerana Allah, sekali. benih kerana Allah. Allah. Maka kita ajar pengundian-pengundian kaitoh, kaangkui matapak abe ikhlas kerana ajunan hebat Allah. Sopak aja abak yang tu bisa menyampaikan boleh dek orang lain. Sopak aja abak panik sajan tawatu. Sopak aja abak panik sajan ngasih teteh. aja abak panik sajan ingat dek kajunan ni Allah. Mala abak panik terus teguh dalam pendirian dan tidak terpengaruh dan tidak terkesan. Dengan Kebadaan, kebadaan. Tak terkesan kalau benar. Ancaman, ancaman. Sopaja abek panikam bisa korban demi akhem. Sopaja abek panikam bisa menerima apa adanya tentang akhem. Sopaja kita panikam cukan ikut berjuang. Sopaja kita panikam sejauh ngaku ngaki dakal ilmu, ngaku-ngaku dakal Quran, sejauh bisa ngengen esen al Quran singakung aki dak orang-orang si akung termasuk ngakung-ngaki juga tidak ka ilmu ben biso sajian ajauin dak ke pereng-pereng sekurang bermanfaat Imam Malik bin Anas pada katabu bahwa Ja'far Asadik bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu taala ankuma onika murah senyum Tapi ketika bedah asma kanjeng Nabi disebut-sebut langsung pejas pejas poning karena diri aku ngakin dari kajunan kanjeng Nabi bencukan beliau akadinto setiap menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti edelum keberadaan dan sucik karena dengan aku ngaki ada keilmu akam Maka kita cuken edelum merengakin pengajian usahakan pakun edelum keberadaan dan sucik dari hadas sucik dari najis Imam Madiq mathebu. Tengku depan dikala kalik mundar mandir bolak-balik. Acabis dikala Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Lakalik idulim zaman si'abit. Ini kebeliau kak dintau. Ja'far As-Sadiq. Selalu itemunin idulim keberadaan asolat. Muntah asolat ikineng-neng. Merenung atau tepan macam Quran. Terlok ni ke keadaan saya nak evanggi intent punya. Untuk asolat, ikut tepan merenung, merenung akhirat atau tepan mus Al Quran. Tiap maqnotu arahu illa ala talati khisal. Bulat tak pernah manki Tiada ja para saudik kecuali dalam keberadaan telok perkara. Imam musalman, imam suamitan, imam yang beruluk Quran. Yang kadangnya pangkin dalam keberadaan salat yang kadangnya pangkin dalam keberadaan, mereka merenung. Dan kadangnya pangkin dalam keberadaan mus al-Quran. Waka adalah ayat akan la mufi ma la yaknihi. Beliau merenung meloloh pernah na kecuali sichat laqar beda gunan beda manfaat mun tidak akan mana zakibanta punka bukan dari ulama wal abadilladziin yakhshawllah azza wajalla bal iawatar masuk orang ulama ahli ibadah sitaqo da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala di Takdimnya ada ke ilmu. Takdimnya ada ke Rasulullah. Bahkan ke Epon Rasulullah, bahkan luar biasa. Maka Imam Malik ibn Anas rahimahullah lawaqal mukhsyatin mubaligan fi taqdimi ilmi ddin banyak adab kepada tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi Imam Malik bin Anas pun iko orang se sangat ngaku ngaki ban sangat takut dengan kajunan ne Allah beliau kadito selalu menyampaikan agama Allah taala bon sangat ngaku ngaki dak akan ilmu akram mubaligun fi ta'zimi 'ilmi d ngaku-ngaku sangat-sangat ngaku-ngaku dekat ilmu agama. Katirol ada bidadari ini lir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenya kesangat adab sopan dan sangat ngaku-ngaku dekat ajunan Eponi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ngaku -ngaki. Hasil daripada pengajian-pengajian Kita agungkan Anggup Menikap orang sesangat agung Tidak sampai kita remehkan Kita meremehkan Tak sampai ngamal lagi Tapi Nabi mengagungkan Benikun sekata ngamal lagi Engkik ingat Engkik inga. pah bisa ngamal lagi Pah bisa Medepakkan orang lain Orang lain bisa paham. Pas terus. Bisa nama laki ya, Pas nah Orang panika panik. Nyampai Boleh dari orang lain. Menjaga terus terus Ketika orang yang Ngaku ngaki deK ilmu. Ibnul Mubarak. Ketika beliau. Kak Dinto, Abu Dawuan sarang Imam Malik. Kapan Imam Malik ini kemulang? Yap, pun Ibnu Al-Mubarak. Ini kepasanan esenggak eh, kalah. 16 kali esenggak kalah. Maret yang enggak datang boleh, yang boleh. Sampai diboden Imam Malik. Aneka pucat, pasi, kote, muana ter, auber, propagasi auber pun, pejas, pejas. Namun boleh ok itu tetap belum boleh dengan ketika di top top nerosaki hadis rasulillah saw tidak dipotong. Ini begini pasang surat cereng, atarat punter, rosaki, ejo kaje untuk ikut urusan. Dak sempat memutuskan hadis apan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ampona lastari dari majlis Ibnul Mubarak mator dari Imam Malik. Ya Aba Abdullah, laqad ra'aytu minkum al-yawma asyaban. Maaf tidak mengangguk sekali keajuan semakin ke itu Imam. in nah, aja. Nah. support ibta eh, eh tak betak ajer gaye pisan pula karena ngaku ngaki dak hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atek ketip kenapa? Indeleng eh, ngiding ngaki sekentujukan kita merengaki pengajarnya jaga mereka kaki pengajian. Menurut saya di Jadi boleh. Ini kenyaman, tak ilmu. Saya sangat bermanfaat si sangat ark Allah membagi-bagikan waktu, kalau waktu bagian pertama sepertiga malam itu kangkui ilmu sepertiga kedua ngaku ya sholat. baru sepertiga ketiga penikah. sedang kadang asharin beliau tadi jadi saya beri porsi pertama yang kita nikah ilmu sebelum salat nih ilmu kada karena ngaku ngaku lebih ngaku ngaku tidak ke ilmu dan dalam nyari ilmu panika pertama ni ikot tu ngakungan yang kedua niat ngamal laki benih kebebangga-banggaan tapi ikhlas karena pun. Allah Subhanahu wa taala usaha ketipun apa ab benik semakin baik kelakuan. Mata apa, kelakuan nak abad. So, apa aja abad bernika tetap bisa saja kuat pokoknya kenin agama, nekuin agama. Sebab agama bernika, laku yang du menolong syaitan, ben iblis. Mungkin kita tak kuat Senekuin deh ke agama. Bisa locot ongku. Bisa locot. Ion du terus ban iblis. Ion du terus ban setan. Jadi kau tu kita nikah, Kuat nekuin deh ke agama. Bahkan singon du juga orang-orang kafir. Ion du dari agama. Orang-orang yang selocot dari agama. Ion du terus. monta Tong on tong loceh onku, muntah con Imam Fudil bin Iyad, penegak Imam Ahmad bin Hambal nika, nika eh penjara 16 bulan, 16 bulan. Nidup penjara apa nih ke beliau ini kayak seksa. Epokol. Ngangkui pecot. Sampai nger Sampai nger-keleng-nger. Tapi pakkun, panik. Nekuin ke mana, Tak locot bentan. Mon pakkun nabok entak norok. ndak ke tang karep riya. Mencan raton. Be bakal terus mpian iki terus bekal e eh, siksa. Tapi Pak tak peduli punten, karenenye kenin ndak ka khemot. E wektone akhem meneh ki Jon tu ben raton meneh, ben rato meneh. Tetep boy, e teguk iki, e sekkenin. Wa sampai akhirnya e cocok, mengangkui pedang eh cocok sampai ini Imam Ahmad bin Hanbal eh cocok tapi pakkun tak ndak bintan mengangkui kenapa nya mana nyimpang dari pendirian epon dari tuntunan akhah mana pakkun semua yurma alal ardi di budi ini pentong ngaki eh pentong ngaki pakkun Pakkun, tak peduli. Tak nurok punten. Tak cair. Tak kapa ngera-ngera penguasa. Wayudasu alaih bandibunai tuak-tita. Diinjak-injak pakkun. Tetap Imam Ahmad panikah. Tetap tak ndak pentad. Nyimpang. Dari hukum-hukum akaman Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yazal kathaliki la ammat mutasim Terusan. Sekisah. Ben ratu mu'tasim. Al-mu'tasim. Al-Muqtasim. Al-Muqtasim Billah. Sampai di bulan tengah Puan Lasayat. Al-Muqtasim Banika. Kemudian pemerintahan Banika. Al-Muqtasim Banika. Al-Muqtasim Billah Al-Abbasi. Potranah, al-muqtasim bilah, al-muqtasim bilah panikah kan potranah Harun al-Rosid. Jadi Harun al-Rosid kita ngakuin potranah nyaman al-muqtasim bilah, Muhammad al-muqtasim bilah, lemuqtasim bilah panikah? Saya, ya waktu kekuasaan al-muqtasim bilah panikah, Imam Ahmad panikah sampai cocok panapan gentu didolimi. Pasanan terus ikat. Tiba-tiba boleh. Putanan Muqtasim billah. Iqabani kaklawafiq billah al-Abbasi. Dan kakadit Pateran Al-Muqtasim Pernikah Pernikah Al-Watihq Jangan saran boleh Jangan saran boleh Sampai Tak bisa keluar Kanku yang sholat berjamaah Tak bisa keluar Boleh Kanku yang Ibadah-ibadah selain Sampai di buddhina Raja Al-Watih Pernikah meninggal Cukat Ikan tesarang saran Pateran Al-Muqtawakil Al matoqil al Allah, matoqil al Allah. Nika, apa nyamannya mana... termasuk majadid. Saya termasuk mereka potret al muktasim. Jangan terima kasih kerana menonton. Ini kasih bebas Imam Ahmad Banika. Mahdib Budina, Imam Ahmad Banika. Apa pun dihormati? Demi meneguhi naga mau Banika. Kau kuat, kamu tak kuat meneguhi naga mau. Boleh, saya tak Aduh, saya gembangan agama yang berbanding dan kadang tak sampai karena efek sakuntan, pun pulang dari rok beser, rok kejabatan, dan lain-lain. Semangat muka-muka sawah, sebarang manfaat, fidina, dunia, akhir amin, ya robbal alamin, bismillahirrahmanirrahim maimakhamdulillah, alamin, allahumma sallallahu alaihi wasallam, muhammad ibn abdillah alqai, imimihku, illah, mabakot illah, pranujah allahumma sallallahu alaihi wasallam, muhammad, wa ala ali syidina, muhammad. Surad amdin gholad helatu mujib ya, ya bilhabib, taqdiha, andalaha, rahmatin, laha, hakim Biasiru la tu'asiru Ya Assalamualaikum alamin ala alamin warahmatullahi wabarakatuh warahmatullah